Untuk menemani santai pagi kalian saat ini, persahabatnya di hari Minggu kalian. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan. Kita awali dengan kabar spesial. Coming soon, Alima, 5, persahabat ya. Makin gak sabar untuk menantikan acara Dangdut Akademi 5 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar tanggal 6 Juni. Mulai hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Segera persahabat ya Akan hadir Dangdut Akademi 5 Karena sudah dipastikan Bunda Lesti akan menjadi juri di acara tersebut Makin gak sabar Untuk menyaksikan penampilan idola kesayangan kita yang paling ditunggu Yang paling dinantikan oleh banyak orang Insya Allah Semoga apapun yang dilakukan Bunda Lesti diberikan kelancaran Amin Kemudian persahabat ke kabar selanjutnya, kita mendapatkan kabar spesial Cidukan juga nih. Bunda Lesti akhirnya ketemu dengan Lucinta Luna, Masya Allah banget ya, Alhamdulillah orang baik. Selalu banyak yang sayang, selalu banyak yang mensupport. Mudah-mudahan persahabat dia ya, idola kesayangan kita, selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi pastinya untuk semua banyak orang. Dan kita lihat juga, para sahabat di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun bundanya Sasa 1405, di situ mengatakan, Alhamdulillah, dari kejadian itu Allah makin angkat derajat Leslar, makin ditemukan dengan orang-orang sukses dan baik terhadap Leslar, dulu kalau nggak berseterus sama si The degeng, mungkin Dede masih ber... Kutat sama si dokter Minyak Alhamdulillah sekarang Leslar malah jadi BAMS Glow Masya Allah banget ya Kita tentunya belajar dari kejadian-kejadian yang dahulu Alhamdulillah persahabatnya ya Idol kesangan kita memang luar biasa Selalu banyak yang mensupport dan mendoakan Semoga fans sejati juga tetap konsisten Tetap kompak dan solid Mendukung apapun itu yang terbaik buat Lesti dan Bilar Selanjutnya, para sahabat, kita keunggahan IGS-nya Bapak Bilar semalam Yang lagi menggendong Abang Fatih, Masya Allah, ini sikit banget ya, Abang El Siang sangat menggemaskan, tentunya setiap hari memang vitamin bahagia disuguhkan Langsung dari idola kesayangan, Masya Allah, semoga Leslar beserta keluarga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga, para sahabat keunggahan Papa Bilar semalam juga, ini memposting sebuah postingan video momen saat dipotong rambut oleh Kailham, dan hasilnya memang kece banget ya, keren seperti tentunya anak ABG, kalau kata Papa Bilar sih, masalah banget ya walaupun banyak sekali perseteruan tentunya komentar negatif, tetapi banyak juga komentar positif yang diberikan kita simak juga nih persahabat ada tanggapan dari Pak Ferry, disitu juga mengatakan Udah maksimal kayaknya ya Mayan sih katanya itu Masya Allah banget ya Hingga banyak juga tanggapan jawaban komentar yang diberikan Dari asli 251331 situ mengatakan mayan pak daripada manyun Aduh <laughs> Ini sikut banget ya Masya Allah Dan kita lihat juga ada komentar dari akun chillout babyboom Mengatakan Hahaha mayan lah ya pak Biar enggak kebanting sama anaknya Aduh Masya Allah banget ya pokoknya happy banget nih melihat komentar-komentar dari para sahabat dan para tentunya teman-teman dekatnya Pak Bill dan kita simak juga tak hanya Papa Ferry yang ikut berkomentar ada juga komentar dari Valdi Akbar nih sahabat ya Valdi Akbar menanggapi postingan Papa Billar dengan meneruskan sebuah kalimat. Botak dong pak, biar kalau samponya abis Gak perlu diisi lagi pakai air Aduh, Masya Allah banget ya Kocak banget nih Bang Faldi <gih> Yang ikut menanggapi postingan dari Rizky Bilar Masya Allah banget ya Memang idola kesengan kita ini selalu saja bikin happy Masya Allah penampilannya tuh persahabat ya Seperti anak ABG Dan kita simak juga bersahabat Di selanjutnya semalam Bunda Lesti Kejora ini persahabat ya Memanggil Papa Bilar dengan sebutan Zain Malik Dan tentunya persahabat Papa Bilar pun salting Saat dipanggil nama Zain Malik ya Tersenyum, tersipu, malu Ini sih luar biasa banget ya Bunda Lesti bisa aja nih Bikin salting suami tercintanya Masya pokoknya Kita selalu happy dan selalu bangga Kepada Lesti dan Bilar Hingga banyak juga nih komentar dan tanggapan yang diberikan Salah satunya dari aku Nenden 2 Mengatakan bunda ini bisa amat nih bikin senang pasangan dengan memujanya Sampai kakak senyum bahagia itu Wow, Masya Allah banget ya Emang bunda El ini bisa aja nih Bikin senang pasangan Luar biasa, patut dicontoh nih bersahabat ya Inilah tentunya kebanggaan kita semuanya Dan kita lihat juga persahabat ke fashionnya Abang Fati. Outfit yang dipakai oleh BBL saat tentunya ikut jalan-jalan bareng pandanya, masya Allah banget ya untuk harga baju nih fantastis banget, dibanderol 3.450.181 rupiah. Untuk sepatu yang dipakai itu dibanderol 459.000 rupiah, masya Allah ini sih tentunya kebahagiaan ke, ke banggaan juga untuk warga Konoha, Masya Allah mudah-mudahan selalu berkah barokah rezekinya, dan kita semua juga selalu dilancarkan rezeki kita semuanya, amin. Ya Robbal Para sahabat, kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru di hari Minggu, happy weekend untuk buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.